Semua agama itu mengajarkan, semuanya mengajarkan kebaikan, jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Anda merasa benar sebagai muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan jadi, kebaikan, mungkin mungkin pemikirannya. saja. Semua agama itu mengajarkan, semuanya mengajarkan kebaikan, jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Mungkin kadang-kadang kita diajukan dengan pertanyaan itu. Anda merasa benar eh, sebagai muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Nah, gimana kita mensikapi? Kalau gini mas, itu? konsepsi agama itu kan bisa diuji dalam tiga aspek. Hmm. Kan? Satu aspek ketuhanan, teologinya. Hmm. Yang kedua aspek ibadah, tata cara di ibadah. Yang ketiga mu'amalah, yang mengatur pedoman dalam berinteraksi secara sosial. Yeah. Kan? Oke, okay. Boleh jadi di aspek yang ketiga, semua menunjuk kepada yang benar mengajarkan interaksi yang benar dengan sesama iya yeah. silahkan anda cek ya pasti semua agama mengatakan harus jujur nggak boleh mencuri mm. Nggak kan? boleh berzina dan sebagainya Jadi kalau ada yang membolehkan berzina menipu dan sebagainya dipertanyakan konsepsi keagamaannya di aspek yang ketiga ini secara hukum sosial semua bisa sepakat tapi dikatakan agama harus memenuhi unsur dua lagi konsepsi ibadahnya bagaimana di agama pasti ada ibadah karena ibadah itu konsekuensi dari Keadaan seorang hamba yang menuhankan sosok Tuhan. Pembuktian dari sifat menuhankan itu adalah ibadah. Harus menyembah Tuhannya. Bagaimana konsepsinya? Caranya bagaimana dia beribadah? Diatur tidak? Cara dia ibadah seperti apa? Ditunaikan kapan? Bagaimana teknisnya? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa implementasi ibadah itu bagi kehidupan? Di titik ini pasti akan ada perbedaan. oke okay. ya, ya. Saya sebagai muslim, Ya, dengan saudara-saudari kita sebangsa tanah air dan Muslim, konsepsi ibadahnya pasti beda. Ya, saya di Islam. Kenapa saya meyakini Islam misalnya? Karena konsepsi ibadah saya, ya, yang saya jalani dalam Islam itu menurut saya yang paling sesuai, paling lengkap, paling akurat, paling rasional. Ya. Ya. Dari sisi sholatnya misalnya, ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur. Kapan saya masih sholat? Panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas? Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas? Sebelum sholat kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah, bukan rekayasa manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kan? Langsung hmm. dari Tuhan. Nih, Quran Quran surah kelima ayat yang ke-6. Ini cara wudhunya begini, diatur, diterangkan oleh Rasul. Begini, prakteknya. Kemudian sebelum sholat, kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid, kita dengar. Quran surah ke-7 ayat 31. Kemudian setelah itu diatur bagaimana cara memulai ibadahnya. Dari mulai takbir pembuka sampai dengan salam. Dijelaskan selain cara, maknanya apa? Kenapa tangannya begini? Kenapa bacaannya ini? Artinya apa? Hikmahnya apa? Lalu kaitan dengan implementasi kehidupannya bagaimana? Apa dampak sholat kepada kehidupan? Turun banyak ayat. Inna sholatat Anil fahsyai wal mungkar Quran surah ke-29 ayat ke-45 Nanti sholat ada kaitan dengan ketenangan hati Sholat kunci kebahagiaan, kesuksesan Dan dibuktikan oleh jejak sejarah Orang-orang yeah. dulu ketika dia sholatnya benar Terjadi itu semua mm -hmm. Nah ini yang menjadikan kita yakin sebagai muslim Memeluk Islam Bagi penganut agama lain punya konsepnya sendiri yeah. Kita nggak bisa paksakan semua sama Di titik ini dalam konsep keberagamaan Apalagi kalau sudah masuk ke konsep teologis, ketuhanan. Ya kan? Yeah. Nah, untuk menentukan agama ini, ya benar sebagai agama, kan mesti punya konsep ketuhanan. Nah, Islam pun menawarkan kepada kita secara ilmiah dan objektif untuk menguji. Bagaimana yeah. sih standar untuk menetapkan uh, zat itu sebagai Tuhan? Ya kan? Apa ukuran-ukurannya? Maka Islam menyampaikan, misalnya di Quran surah ke-42 suara ayat yang ke-11 Laisa ujung ayatnya ya sifat Tuhan itu enggak boleh sama dengan selain Tuhan ya harus beda 100% harus berbeda ya jadi kalau misalnya manusia ini lemah maka Tuhan mesti lebih kuat nggak boleh sama dengan makhluk ya, kan? kalau manusia berpasangan Tuhan itu harus esa harus tunggal misalnya demikian banyak hal yang bisa ditampilkan nah konsepsi teologi ketuhanan ini setiap agama itu pasti berbeda Ya kan? yeah. nah, tinggal kita uji, kan? Negara memberikan kepada kita hak penuh merdeka untuk memilih, dan dahsyatnya Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita itu secara merdeka, terbuka untuk memilih. Yeah. Bahkan dalam aspek teologi di Quran, Surah ke-47 Muhammad, ayat yang ke-19 kata: "Allah falam. Anda mesti punya dasar pengetahuan. Anda untuk menetapkan la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada tuhan selain Allah." Jadi untuk menetapkan konsep ilahiyat, teologis, ketuhanan yang meyakinkan kepada kita, oh ini Tuhan saya Allah, ya kalau ditanya kenapa Anda tidak pilih Tuhan yang lain, kata Allah, Anda jangan sekedar bersyahadat misalnya, mengatakan asyadu Allah ilaha Itu syarat pertama menjadi muslim syahadat. Tapi kalau Anda ingin kuat, ya dengan syahadat itu, dengan keyakinan teologi Anda itu, menuhankan Allah, ini ilmunya loh. Makanya di Islam ada akidah, ilmu tauhid fikul akhbar. Nah, jadi, boleh jadi semua agama itu punya konsepsi yang sama dalam aspek muamalat, interaksi sosial yang membawa norma-norma kehidupan dalam ragam interaksi sosial. Tapi bisa berbeda dalam konsepsi ibadah dan ketuhanan. Dan aspek ketuhanan yang paling pokok. Ya, kan? ya, ya. Jadi kalau semua sama, berarti kan mesti ada yang spesial yang beda, kan? Ya, betul. Nah, itu yang menjadikan Anda, saya, kita, melihat yang spesial ini bagi saya, Konsepsi Islam sangat jelas, tidak ambigu. Ya, menentukan ketuhanan jelas fa'lam an la ilaha illallah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, saya Allah kata Allah, nggak ada tuhan yang dipertuhankan selain saya. Ya, maka sembah saya. Saya mencari, saya membandingkan, melihat dengan keyakinan lain oh, saya temukan yang paling jelas, tidak ambigu, tidak susah dipahami sebagai muslim ya. Ya, dan saat yang bersamaan ketika kita meyakini Allah pun sebagai tuhan, memeluk Islam, beribadah dalam Islam, saat yang bersamaan tetap tapi diminta oleh Al-Quran, la ikrah hafid din. Gak boleh paksa orang. Ya, indah gak? Iya, indah sekali. Lakum hormati keyakinan orang lain. Kamu meyakini Islam sebagai agama yang benar? Ya, tapi hormati orang lain juga. Ya, Jelaskan keislaman Anda itu lewat penampilan Anda, karakter Anda, perilaku Anda, sifat dan sikap Anda. Kalau ditanya, jelaskan jawab dan sebagainya. Indah gak? Indah, Pak. Jadi, di situ titik perbedaannya. Jadi, nggak bisa kita katakan semua agama sama, karena konsepsi dasarnya itu berbeda. Ya, ya, ya. paham sekarang ya? Betul, betul. Nah, kalau paham, berarti nggak ditanya lagi. Ya, <laughs> mungkin kita luruskan saat jadi. Apa berarti ada yang bengkok? Iya, ya, <laughs> yang uh, yang diluruskan pernyataan saya atau atau ada ada masalah nih di luar? Yang berkembang nah, sampai di masyarakat, yang, yang berkembang di masyarakat saat jadi, uh, Muslim yang semakin berilmu otomatis makin toleran terhadap masyarakat di sekitarnya mungkin mungkin bisa dibilang begitu kan ya, ya bisa disimpulkan demikian toleran dalam aspek-aspek yang perlu ditoleransi betul betul, betul. dan nah ini ekspresi toleransi itu pun sesuai dengan kebutuhannya jadi oh. jangan berlebihan juga nggak yeah. bisa toleran itu misalnya Ah ini lebih berkembang lagi, ikut-ikutan beribadah Sesuai dengan agama-agama orang lain <tuh> Ya mungkin itu ya Anda nggak bisa toleransi ikut ke <tuh> tempat iya, iya. ibadah iya. orang Justru iya, iya, itu iya. intoleran yang sangat tinggi iya. Paham nggak maksudnya? Paham, Paham. Apa coba? Pulang lagi nanti <tuh> <tuh> Bukan Intoleran yang sangat tinggi, kenapa? <tuh> iya, karena kenapa? Memiliki karena memiliki saat dia hadir ]nya. di tempat orang itu Hati dia meyakini bahwa itu salah Tapi dia terpaksa hadir di situ untuk mewujudkan konsepsi yang salah Ya, ya. saya toleran nih datang ke tempat ibadah orang lain tapi di hati dia mengatakan nih salah nih tidak benar nih, ya. nah, itu kan kalau dalam bahasa agama Nifak, munafik hipokrit gitu kan, ya. nah, saya kira itu